Assalamualaikum, selamat datang di channel Dea Cece kali ini aku mau bikin tumis pakis, ini benar-benar enak banget dan pakis ini sebenarnya banyak banget manfaatnya apalagi banyak mengandung serat, nah kayak gini ini benar-benar enak banget gurih banget apalagi ditambah cabai kayak gini ada pedesnya, ada gurihnya ini benar-benar favorit aku banget nah untuk cara bikinnya kalau kalian pengen tahu langsung aja tonton video ini sampai habis ya dan jangan di skip-skip pertama-tama aku siapin dulu pakisnya ini pakisnya aku beli dua ikat jadi ini aku pilih yang masih lentur kayak gini ya dan ini aku potong dulu bagian batang yang keras ini aku potong segini separuh nah kayak gini ini mau aku iris-iris nah untuk irisnya aku nggak langsung iris semuanya ini aku pilihin satu-satu jadi aku mau pilihin yang masih lentur itu yang aku gunakan yang udah keras itu ndak aku gunakan karena nanti kalau dimakan juga nggak enak nah kalau yang masih lentur kayak gini ini enak banget rasanya empuk kalau dimakan Nah pakis ini sebenarnya tumbuhan yang jarang banget ditemuin di daerah aku Tapi karena ini di pasar kebetulan ada Jadi aku beli dan aku mau numis pakis ini Untuk menumis pakis ini gak perlu bahan yang ribet-ribet Jadi langsung aja aku potong-potong seperti ini Kalau udah selesai aku potong-potong Ini nanti pakisnya akan aku cuci dan aku rendam dulu sebentar Nah ini aku cuci dulu setelah aku cuci pakisnya ini aku kasih air di wadahnya kayak gini aku rendam dan aku mau kasih garamnya. Sebenarnya kalau setelah dicuci ini opsional mau direndam dengan garam ataupun enggak juga enggak apa-apa. Kalau aku lagi pengen aku kasih garam supaya ini lebih bersih aja dari kuman-kuman. Nah ini aku diamin sebentar, setelah itu aku mau siapin bumbunya yang untuk menumis Dan ini bumbu-bumbu yang aku gunakan untuk menumis, aku pakai bawang merah 4 siung aku iris tipis seperti ini ya dan nanti aku juga mau mengiris tipis juga untuk bawang putihnya dan bawang putihnya ini aku pakai 3 siung aja karena bawang putihnya ini agak besar-besar lakukan semuanya sampai selesai jika bawang putih dan bawang merahnya sudah selesai kita iris, selalu kita mau iris dulu cabenya. untuk cabenya sesuai selera aja karena aku suka pedes, jadi aku mau tambahin agak banyakkan cabenya ya. Nah kayak gini aku iris-iris aja jadi semua bumbunya kita iris aja nggak usah kita haluskan sebenarnya resep simple ini mudah banget untuk kita praktekkan dan ini aku juga mau tambahkan tomatnya untuk tomatnya aku pakai satu biji karena ini tomatnya agak besaran ini aku mau buang dulu pangkalnya seperti ini lalu aku akan mengiris tipis-tipis kayak gini supaya nanti cepat matangnya lakukan semuanya sampai habis jika tomatnya sudah selesai kita iris, lalu kita mau siapkan pannya dulu untuk menumis. Untuk pannya ini aku panaskan dulu, baru aku mau kasih minyaknya. Dan ini pen yang udah aku sedikit panaskan, lalu ini aku mau tuangin minyaknya. Aku nggak kayak minyaknya nggak terlalu banyak, sedikit aja. Tunggu hingga minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, baru kita akan masukin bumbu-bumbunya aku aduk sebentar supaya cepat panasnya setelah itu aku mau masukin bawang merah dan bawang putihnya dulu ini bawang merahnya, ini daun putihnya udah aku masukin aku mau tumis-tumis sebentar kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah sedikit layu nanti kita masukkan juga cabenya. tunggu sampai sedikit layu. Setelah sedikit layu seperti ini, kita masukkan dulu cabenya. Jadi untuk tomatnya aku masukin di akhir aja karena tomatnya aku iris tipis jadi nanti cepat matangnya dan cepat lunaknya. Seperti ini ya. Kita aduk-aduk sampai semuanya terlihat layu dan ini baru tomatnya aku masukin. Dan untuk Masukin tomatnya seperti ini, kita tumis hingga tomatnya juga terlihat layu. Nanti, kalau sudah layu seperti ini, semuanya udah layu dan mendidih, baru aku mau masukin garamnya. Untuk garamnya, aku kasih setengah sendok makan. Juga, aku mau tambahin kaldu bubuknya, aku kasih setengah sendok teh aku nggak ngasih gula karena aku nggak suka terlalu manis jadi aku cuma ngasih garam dan kaldu bubuk serta ini aku mau tambahin sauri agar ini terasa lebih gurih jadi aku mau kasih saus tiram seperti ini sedikit aja kira-kira ini aku kasih 1 sendok makan aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan ini aku mau tambahin air karena aku lebih suka ada kuah-kuahnya sedikit kalau bikin tumisan tuh nggak suka kalau terlalu kering dan ini setelah selesai aku aduk-aduk ini aku mau siapin dulu pakis yang udah aku rendam tadi ini aku bersihin dulu dari air-airnya seperti ini ini mau aku masukin dulu dan ini pakisnya udah aku masukin langsung aja aku tumis-tumis seperti ini hingga semuanya tercampur rata kalau semuanya sudah tercampur rata tunggu mendidih dan tunggu pakisnya menjadi empuk dulu supaya cepat aku tutup sebentar dan setelah aku tutup, ini beberapa saat, ini udah terlihat mendidih. Aku buka dan ini pakisnya udah empuk. Dan siap aku sajikan. Ini aku pindahkan dulu ke piring saji seperti ini. Ini siap disajikan. Ini benar-benar enak dan gurih banget. Kalau kalian suka pedas, bisa tambahin cabenya. Kalau nggak suka pedas, bisa dikurangin juga cabenya. Kalau enggak suka pakai kuah juga nggak usah ditambah air. Nah ini yang udah jadi dan ini udah siap disajikan. Apalagi ini makan pakai nasi hangat, Ini benar-benar enak banget. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum.